Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya di samping keluarga yang tercinta. Saya diberitahu uh, setiap bila CBB ya datang di dalam sebuah beg khas ya, yang berisi dengan sehelai kain pengelap microfiber dan sebilah pisau. Mhm. Mm CBB pembasti ya. uh, Nota pengaluan Ya dan juga sepasang pelekat. Ini adalah suatu uh, bentuk bungkusan yang eksklusif dan khas ya untuk bilah pisau yang tidak pernah saya terima sebegini. Ya, si Bivi terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah kawan-kawan kembali kepada bilah si Bivi Bulldog Mastiff ya pembekinan bilah yang padu dengan reka bentuk mata bilah pisau pembelah yang besar dan gede. Ya, menggunakan besi stainless steel 9CR18MOV dengan asahan rata penuh yang beralur dan berkemasan batu kerikil Sisi gagang yang diperbuat daripada G10 dan diperkuat pelapik stainless steel yang berkerangka yang mempunyai aksi bilah yang sangat positif dan lancar ya, menggunakan sangkar alas berbola seramik Ya Bersama ke kunci pelapik ya. Jadi kawan-kawan ya, Berat keseluruhan bilah 155 gram Yang tidak akan melundihkan seluar ya. Dengan pengapit kocik yang tinggi ya, Panjang bilah 13.2 cm Akan tersimpan penuh ya, Di dalam kocik ya bahagian bilah yang lebar apabila tertutup 5 cm uh, yang akan mengambil 1 per 3 ruang di dalam uh, kucik ya. dengan ketebalan uh, bilah tersimpan tutup 1.25 cm yang tidak akan mengembungkan kucik ya. uh, dengan panjang bilah apabila terbuka penuh 23 cm ya untuk membuat kerja-kerja berat dan ringan ya dan panjang mata bilah bersama paduan jari 9.7 cm ya untuk kerja-kerja ringan dan halus dengan panjang mata bilah yang tajam ya untuk memotong 9.5 cm untuk lebih selamat dan terkawal dan ketebalan mata bilah 4 mm Ya, untuk kekuatan semasa memotong. Uh, di sini saya membuat satu perbandingan antara alat serbaguna Leatherman Surge ya bersama CBB si Bolt Knife. Uh, hanya kerana saya membawa Leatherman Surge ke kerja ya untuk kegunaan seharian dan ada kemungkinan saya akan menggunakan CBB si Bolt Knife ya menjadi bilah pendampingnya. Dari segi harga CBB Bull Mastiff ya, Tidaklah jauh dari Cold Steel Oyabun ya, Malah kawan-kawan boleh mendapatkan CBB Bull Mastiff Dengan tidak mengoyakkan uh, Kucing ya. Kemudian ya, dua bilah Dari Ontario Knife Company Sebuah model Red 2 dalam besi D2 okay, Yang berwarna Hitam Ya, dan juga model Ontario Red One dalam D2 juga Dengan kemasan satin ya, yang sudah menjadi adat perbandingan sejagat Dengan titik harga di dalam rangka harga CBB Bullmastiff ya, Untuk kita memilih bilah-bilah yang tidak akan memecahkan bank dan pada akhirnya Cold Steel Tough Light ya untuk menunjukkan secara purata yang mana ya, harga mungkin bukan satu-satunya perkara yang menjadi penyebab pemilihan antara bilah ya kadang-kala kita suka pada gaya reka bentuk suatu bilah bahan yang digunakan untuk gagang dan besi mata bilah berat ringannya sistem pengunci dan juga asal pembuatan atau pengilang. Baiklah kawan-kawan, ya, ujian potong kertas yang wajib Yang selalu dinantikan Ya, uh, Akhir kata dengan sepasang pelekat ya, Sehelai kain pengelap microfiber ya Bersama bila di dalam beg yang khas Ya, Susah bagi saya untuk tidak menyarankan CVV si Bullmastiff untuk kawan-kawan semua ya. Saya sendiri akan mengambil CV Boat untuk kegunaan seharian Terima kasih kawan-kawan Kerana menonton dan kita jumpa lagi Di masa-masa yang akan datang